Ibu-ibu, kali ini kita masak cumi. Cumi bisa dimasak apa aja. Kita lihat yang satu ini: untuk badan dan kepalanya, kita pisahkan kepala, bisa kita goreng dengan bumbu, rambang, bawang, jahe, kunyit, kemudian dengan sedikit tumbar dan juga garam. Sedangkan cumi hitam, badannya nanti akan kita buat semi item dengan bumbu bawang putih dan juga sedikit minyak wijen jika memang diinginkan oleh ibu-ibu. Mari kita ikuti bagaimana cara membuatnya. Jangan lupa subscribe. Rambang bawang kita potong-potong terlebih dahulu supaya memudahkan untuk ditumbuk. saja besarannya Setelah dipotong ke potong Kemudian nanti kita tumbuk Sampai dengan halus Bumbu ke kepala cumi Yang akan kita goreng Terlebih dahulu Tumbar kita haluskan Umbar ini digunakan untuk menimbulkan aroma wangi. Setelah halus, kemudian bawang kunir dan juga jahe kita tumbuk sampai dengan halus. sedangkan untuk berambang sesuai dengan selera ya ibu ibu berapa banyaknya berambang yang akan dimasukkan jadi satu kesatuan. oke kita tunggu sampai halus bumbu yang sudah dihaluskan kita masukkan di atas kepala cumi dan kita tunggu sampai dengan 10 menit supaya bumbu itu merasuk sehingga enak untuk goreng oke, okay. kita ratakan bumbu tersebut sampai merata. Karena kalau langsung ditumis bumbu ini belum meresu. Cumi goreng ini bisa dicampurkan untuk menjadi sambal cumi dan juga bisa dicampurkan ketika kita membuat nasi goreng. Oke sudah merata kita tunggu dulu sampai 10 menit. Cumi yang sudah diperam dengan bumbu kita goreng sampai kering. Yang nantinya akan kita gabungkan dengan sambal menjadi sambal cumi. Bumbu sambal cumi, ada bawang, rambang, terasi, kemudian lombok merah, kemudian cuminya digoreng sampai kering. Jangan lupa subscribe. Sambal cumi sudah matang dan siap kita sajikan bersama dengan cumi hitam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. ibu-ibu sudah pernah belum memasak cumi ikan saatnya kita mencoba memasak lebih dahulu kita masukkan minyak secukupnya sampai dengan panas kemudian kita tuang cumi bagian badannya jadi kalau tadi kepalanya sudah digunakan untuk membuat Cumi sebanyak 5 kg, kita pisah antara kepala dengan badan. Ya, minyak secukupnya, kemudian cumi dimasukkan. Kita masukkan bawang putih yang sudah dipotong kecil-kecil, tipis-tipis. depan terlebih dahulu sampai dia membuatkan air tintanya sudah terlihat Kecil ya, ibu-ibu, supaya tinta keluar sepenuhnya dan cumi tetap empuk. Kita tambahkan air secukupnya, air yang sudah matang ya, ibu-ibu, hanya -Ibu. menutup setengah dari. Cumi tersebut jadi jangan terlalu banyak air. Kita diamkan sampai dengan dia menyusut. Ya kita lihat bersama cumi sudah mengeluarkan tinta yang banyak. Kita tunggu sampai airnya tersebut menyusut tinggal sedikit. Aromanya sudah terasa harum. Itu harum dari cumi dan bawang putih. Ini airnya sudah kental ya, tapi belum menyusut. Kita tunggu sampai dengan menyusut. Kita beri garam, gula, dan lombok. Saat kecil, supaya menambah aroma, kita tunggu sampai dengan airnya habis. Setelah air habis, kita bisa kasih. Itu minyak goreng untuk ditunggu sampai dengan matang. Oke, cantik ya, guys! Nah, ini cumi hitam sudah jadi, guys. Hasilnya sangat cantik sekali dan rasanya lezat. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.